Ada sebuah bocoran juga persabat ya ketika di vlognya Irfan Hakim yang membongkar rahasia Lesti dan Rizky Bilar Persabat ya tentunya bocoran bahwa lamaran Lesti dan Rizky Bilar nanti akan diadakan di kota Bandung Persabat ya memakai adat ala-ala Sunda mudah-mudahan tentunya dilancarkan hajat baik niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar untuk selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada info, tentunya seputar Lesti, para sahabat ya dari Bang Aril menedak saja menginfokan bahwa Lesti kejora, tentunya absen di lidah malam hari ini. Di unggahan IGs pribadinya, Bang Aril muskan sebuah kalimat caption info, Bismillah mohon maaf malam ini, dede di lidah istirahat dulu ya, terima kasih, itulah kalimat yang dituliskan oleh Bang Aril, para sahabat ya yang menginfokan. Bahwa Lesti Kejora malam hari ini absen di lidah waduh, tentunya yang nunggu-nunggu Mohon maaf banget persahabat ya Tentunya kita baru saja diinfokan oleh Bang Arir bahwa Lesti Kejora tidak tampil malam hari ini Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun Instagram Lesla Lovatix Yang mana sebuah kalimat caption dituliskan juga dikatakan calon manteng Lesti Kejora banyak yang diserahat ya sayangku Lesti Kejora, Dede malam ini cancel ya guys di lidahnya intinya info langsung dari Bang Ari lah sahabat ya Mudah-mudah saja diberikan kesehatan untuk si cantik si gelisan Kejora kita Lesti tentunya kabar berikutnya ada unggahan terbaru dari Dede Lesti nih bersahabat yang mana mengunggah sebuah postingan foto baru nih Yang mana sebuah kalimat caption juga tentunya panjang banget caption tuliskan Dede sebenernya jarang banget nonton sinetron, tapi pas tahu di SCTV ada sinetron yang judulnya Badai Pasti Berlalu Dede penasaran banget ceritanya diangkat dari novel yang tenor banget sejak tahun 70an Pernah dibikin film dua kali, lagunya top banget dan yang bikin Dede makin excited Sinetron ini soundtracknya dibawain sama band favorit Dede Noah persahabat ya. Gak sabar banget setiap hari tungguin sinetron tentang cinta segitiga Yang dibintangi sama Kak Stephen William Kayasari dan Michael Zudud Persahabat ya, jangan sampai ada cinta segitiga diantara kita ya Wow, Kak Rizky Bilar, I amin mean. Langsung aja tuh nama calon suami di-tag banget Persahabat ya, jangan sampai ada cinta segitiga diantara kita Kata dari LST, aduh mudah Mudah-mudahan saja hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran amin ya robbal alamin. Postingan sebu juga tentunya baik sekali dibanjiri komentar, salah satunya dari Bang Putra mengatakan sampai lupa, ini malam minggu terlalu fokus kerja, katanya ya duh. <laughs> Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan idulah kita selalu diberikan kesehatan, amin, ya robbal Alamin Mudah-mudahan juga bersahabat ya kita mendapatkan kabar terbaru dan kabar bahagia Serta kabar baik malam hari ini dari Lesti dan Diski Bilar Tunggu saja info dan kabar terbarunya Ini informasi ini malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh